mereka wow. mana? Ya? Saya akan nyeput saya, bro yang lagi uh, kena musibah. Dia kemarin-kemarin kecelakaan. Tegas. Gitu, Sekarang saya berburu-buru uh, menuju rumah sakit untuk Sang sahabat-sahabat sahabat spesial. So, wow, pokoknya so, wow, wow, wow, ya sangat-sangat sedih motor ataupun apapun itu kendaraannya. Berharap hati-hatilah ke kalian saat jadinya uh, saat uh, mengendarainya. Soalnya musibah musibah uh, apa? apes enggak bakalan ada yang tahu. Maka dari itu sebelum bagi, belum mengendarai bacalah dulu bismillah, oke? Okay? Oke. Okay. Jadi ya kalau sudah terjadi mah ya. hati oh, Ya. Kesehatan lebih utama Oke, okay? alright. Sekarang sakit Biayanya enggak Murah bro Iya kalau pemerintahnya Baik mah ngasih uang BPJS Gitu-gitu malah Intinya emang yang baik kalian semua Jagalah kesehatan eh, Baca Bacara Bismillah Sebelum berkendara Karena keselamatan lebih utama Ketimbang nyawa kalian semua kalian mah nggak ada harganya bro lebih berharga apa keselamatan dan kesehatan oke okay. nah sekarang saya akan menuju ke rumah sakit untuk menjemput kawan brother yang namanya Chandra Santi <laughs> sekarang saya lagi luruskan lurus banget lurus satu punggung bro ini jalannya lurus aja jalannya. Hmm. gimana kok ini jalannya macet banget bro lihat ya Bro, bro. Wah wow, iya guys. <laughs> bro, ciume bro. Ibu-ibu guys, <laughs> Ibu -ibu, guys. <laughs> Lihat, oh enggak ada, ternyata baik kalian yang baru masuk channel Bian Cobra jangan lupa subscribe dulu channel Bian Cobra oke okay? karena nanti saya akan bikin konten cuman sekarang masih sibuk gas sibuk dalam uh, kebutuhan sehari hari lah gitu isinya macam nggak bikin konten teh butuh modal ya eta eta saya jarang bikin konten saya gitu, bos, modal dulu bro baru kalau modal nya sudah mencukupi insya Allah saya akan bikin prank-prank sambil belajar main kitar ngeprank-ngeprank cewek cemewewe cemewewe wak ngep cewew eh. bro, depan ada lihat, ya. ada di sekian di sebelah di sini di sini, gas, gas. Basolin. Oh ternyata guys. Nah, bro. Ya Bro. Sekarang saya masih dalam perjalanan Bro, macet gitu Bro. Si karena banyak sembelit gitu Bro. Di macet Bro, perjalanannya Bro awalnya kampus-kampus dulu bro. Hai. bro. Bro, hey, bro. bro. bro catet banget bro. Tete. video ini. banget bro. Malu-malu meong. Malu-malu meong. Yo yo yo, yo, yo. yo. yo. yo. yo.